Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wakaf yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini BWA sedang menguji perahu dakwah jenis pitbut Yang akan dikirimkan oleh BWA untuk mendukung dakwah Ustadz Yamin Di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Ustadz Yamin adalah seorang da'i pedalaman yang sangat berdedikasi. Beliau berdakwah di desa-desa di tepi sungai Kapuas daerah Sintang, Kalimantan Barat. Pekan lalu ada 18 orang suku Dayak yang masuk Islam. Mudah-mudahan dengan perahu dakwah ini Ustadz Yamin semakin giat untuk mengenalkan Islam ke masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan. Hasil uji coba, fungsi dari perahu dakwah ini berjalan dengan baik. Perahu dakwah ini bisa bermanuver dengan mulus, tidak ada kendala sedikit pun. <musik> uji coba perahu dakwah berhasil berjalan dengan baik, karena BWA mendapatkan pinjaman mesin perahu, dari Orang Baik Pak Budi Suheri. Setelah BWA berhasil melengkapi perahu dakwah ini dengan mesin, kami akan segera mengirimkan perahu dakwah ini ke Ustadz Yamin di Sintang, Kalimantan Barat. Ayo para wakif, bantu BWA dengan wakaf Anda Agar kami bisa membelikan perahu dakwah ini mesin dengan kapasitas 30 pk. Dan kami akan kirimkan perahu dakwah ini untuk mendukung dakwah Ustadz Yamin di pedalaman Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.